Yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya, karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu. kita tinggal uji dendam PDIP, kenapa dendam Jokowi, kenapa itu bisa kita bicara. Tapi saya kira itu eskalasinya akan berujung atau sedang berlangsung di antara uh, PDIP dengan Presiden Jokowi. Rakernas PDI Perjuangan berlangsung sehari pasca KPK menetapkan status tersangka kepada salah satu kader PDIP dan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dalam pidatonya di Rakernas, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kadernya untuk menjunjung tinggi integritas partai. Mega bahkan menyebut bagi kader yang tak patuh untuk keluar. data politik ini adalah instruksi langsung dari ketua umum bagi seluruh kader PDI perjuangan Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai Saya akan menggebrak. Kalian seperti biasanya berkali-kali Agar sadar terhadap tugas ideologis kita Jika tidak siap, silakan kalian pergi Keluar dari PDI Perjuangan Siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap atau tidak? berani atau tidak jalankan perjuangan ini besaran gitu yang rencah yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mu coba saya baca dulu saya takut kalau salah apanya nge... salah judulnya ini apa namanya yang Masyiroh Kubro wah ini aksi besar-besaran nah sementara kalau menggunakan istilah PDI, Presiden Jokowi sebuah badan nih. Kemarin ketemu ketemu dengan para purnawiran ngaku tidak tahu menahu rencana apa RUU Haluan Ideologi Pancasila tadi. <laughs> okay. Tidak tahu menahu. Itu kayak ada maling masuk rumah, terus hmm. yang punya rumah besok pagi dia tanya sama satpam, "Kenapa maling bisa masuk?" Satpam bilang, "Saya tidak tahu menahu." Do. <laughs> dan begitu di diperiksa ternyata malingnya sengaja tidur supaya eh, catpamnya sengaja tidur supaya malingnya bisa masuk yeah. tapi pemeriksaan itu nanti gitu ya, setelah MUI mungkin <laughs> memastikan apa yang dia mau lakukan gitu. yeah. jadi eskalasi itu akhirnya terjadi yang dulu juga kita udah prediksi bahwa di dalam keadaan uh, perebutan uh, sphere of influence menjelang 2024 di antara partai-partai koalisi. Eskalasi itu akan ber berujung pada semacam duel internal antara Jokowi dan Megawati. ini forum yang, yang yang ini kan dulu kita Nehersu dan saya juga bahas tentang ujungnya kemana kira-kira politik, siapa harus siapa. Hmm. Saya bilang, itu pasti nanti Jokowi versus Megawati. Hmm. Ini karena soal kaderisasi yang macet sehingga akhirnya dipamerkanlah sekarang bahwa keburukan kekuasaan itu dimulai dari istana justru bukan pada uh, masyarakat yang menganggap uh, Indonesia tidak lagi demokratis karena survei yang bilang begitu tapi justru diperlihatkan dari dalam rumah tangga kekuasaan sendiri nah kalau sampai disitu orang menganggap bahwa inilah Uh, pertaruhan akhir dari demokrasi karena ditutup, maka uh, konflik itu akhirnya terjadi di dalam. Karena ruang publik ditutup, akibatnya ruang batin itu penuh dengan dendam. Nah, ini yang terjadi. Ya, kita tinggal uji dendam PDIP, kenapa dendam Jokowi, kenapa itu bisa kita bicarakan. Tapi saya kira eskalasinya akan berujung atau sedang berlangsung di antara. PDIP dengan Presiden Jokowi hanya karena kasus ini belum kasus-kasus yang lain mungkin kasus yang lain dia bisa bertambah dari kasus ini udah jadi semacam battlefield karena menyangkut soal yang sangat ideologis tentara terganggu MUI juga baca ketergangguan itu lalu naikkan tuntutan nah kalau MUI udah menuntut itu agak susah untuk dibendung karena itu menyangkut uh, keresmian institusi. Kalau masih ormas-ormas mungkin ya masih bisa di diatasi dengan uh, transaksi baru. Tapi kalau MUI kan dia secara resmi uh, adalah wakil dari seluruh Sulawesi. umat Islam. Ya. Sementara itu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan maklumat menyikapi rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang akan segera dibahas di DPR.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 Maka MUI menghimbau umat Islam Indonesia bersatu menolak paham komunisme bila pemerintah abai terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila tersebut. Ini saya lihat apa namanya kawan-kawan dari MUI provinsi <coughs> sangat risau sekali ya tentang apa namanya rancang undang-undang uh, apa ideologi Pancasila, haluan ideologi Pancasila ya. Karena setelah kita baca, RU ini nampak oleh kita sangat sekularistik dan sangat, dan berbau ateistik. Dan saya ingat apa kata Pak ma'ruf Amin ya, kita tidak anti terhadap konsep kekhalifahan kita tidak anti konsep kesultanan karena memang itu mengada pernah ada di dalam sejarah islam tapi karena kita bangsa ini sudah sepakat ya, dan kita sudah terikat dengan janji untuk membentuk NKRI yang berdasarkan fasa Pancasila, yang maka kita harus konsekuen dengan itu dan sampai hari ini syukur Alhamdulillah karena umat islam konsekuen menyunyung tinggi kesempatan tersebut maka persatuan dan kesatuan di negeri ini masih bisa kita pertahankan. Tetapi saya terus terang saja khawatir, kalau seandainya RUU RUUHIP ini lolos, dan muatannya adalah seperti yang hari ini, maka menurut saya, yang saya takutkan adalah, umat Islam berlepas diri, dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya. Karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu. <tuh> Kalau bunyi pepatah orang seperti menepuk air di dulang, memercik ke muka sendiri, Bung Roky. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ya, mungkin air di dulang terlalu susah ditepuk, air di gelas aja. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ya, tapi tetap uh, isunya adalah Interplay di antara kekuatan-kekuatan besar, uhum. saya menduga uh, ada pendapat yang mulai menganggap bahwa Presiden Jokowi akan meninggalkan PDIP dan uhum. akan cari uh, pengaman baru. Golkar pasti bersiap-siap untuk jadi penampung baru uhum. politik itu kan. Jadi PDIP mengirim sinyal dua kali itu, kepada Jokowi dan kepada Golkar. Nah, kepada Golkar itu bisa dalam bentuk ke isu yang lebih sifat nasional dan berkaitan dengan e, mungkin korupsi dalam perencanaan karena kemarin juga isunya kan PDIP agak e, kritis melihat perkembangan penerapan e, apa namanya undang-undang COVID ini yang sangat e, punya moral hazard enggak ya. Ya. KPK kemudian mencoba untuk memberitahu publik kok ada masalah dengan Undang-Undang uh, Covid itu yeah. Kita tahu Undang-Undang itu yang bikin adalah Golkar yeah. <laughs> Jadi, dengan kamu ya, Golkar, Golkar punya kepentingan lah Jadi, ini tuh pertama kepentingan antara HIP yang adalah bagian dari DDIP Dan Undang-Undang Covid ini yang dari perpunya di Undang-Undang yang pendingannya ada pada Golkar Jadi, persaingan dua partai besar untuk mempunyai Presiden Jokowi berpihak pada siapa Anda? Itu sinyalnya sebetulnya yeah. Dan undang RUHIP ini hanya semacam apa pintu masuk dari apa konflik yang sebenarnya sudah terpendam cukup lama di bawah permukaan. Oh Itu memang dia sudah terpendam dan orang sudah tahan untuk melihat borok yang muncul pertama di mana ternyata borok itu meledak dalam soal undang-undang HIP. Jadi kalkulasi PDIP, sejujurnya menduga ya PDIP punya kalkulasi bahwa Golkar akan dibully dua Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang Covid ini. Nggak terjadi. Yang terjadi adalah PDIP dibully karena Undang-Undang ip ini. Ini dua kali dua kali kaos sebetulnya. pdip nah, Sekarang dia fight back ya, dengan ambil isu yang lebih radikal lagi atau isu yang lebih, uh, lebih politis lagi, yaitu presiden gagal mengolah politik internasional. Jadi PDIP sebetulnya, kalau saya mau sarankan, terusin aja. Supaya orang mengerti bahwa ke kekalahan kita dalam kepemimpinan politik dunia disebabkan karena sifat inward looking dari Presiden Jokowi. Itu kan, itu jadi poin, kan? Karena yeah. orang lagi sibuk ngomongin politik dunia karena ketegangan Cina dan Amerika, justru ya. Yeah.